Hai hai hai, mungkin kalian akan kaget ketika menemukan seekor hewan buas yang secara tidak sengaja masuk ke dalam rumah. Begitulah yang dialami oleh keluarga ini nih, secara mengejutkan mereka mendapati seekor harimau tertidur pulas di dalam kamar tidurnya. Harimau betina dijumpai tidurnya nyak saat pemilik rumah kembali. Pemilik rumah mengatakan mereka melihat hewan tersebut pada pukul 7.30 waktu setempat. Hewan itu tampak nyaman di tempat tidur, meletakkan kepalanya di atas bantal dan tidur sepanjang hari. Kemudian mereka melaporkan hal ini kepada petugas keamanan. Kemunculan hewan ini pertama kali terlihat di sebelah jalan pada kamis pagi hanya 200 meter dari Taman Nasional. Diperkirakan hewan ini ketakutan kemudian mencari tempat perlindungan yang aman di dalam sebuah rumah sunyi. Namun hebatnya adalah tidak ada yang mengganggunya sehingga hewan ini bisa beristirahat tenang di rumah itu. Kemungkinan hewan itu melarikan diri dari Taman Nasional Kaziranga di India Timur ketika banjir terjadi. Dari kejadian tersebut setidaknya ada 92 hewan mati dalam beberapa hari terakhir. Ketika pemilik rumah bergegas ke rumah keluarga yang ditinggalkan itu, hewan buas ini tertidur sendirian sebelum keluarga tersebut menemukannya kemudian tim penyelamat memblokir lalu lintas jalan selama lebih dari satu jam dan memicu petasan untuk membangunkan hewan itu. Lalu hewan ini terbangun dan meninggalkan rumah pada pukul 17.30 waktu setempat menuju hutan. Taman Nasional ini adalah salah satu yang diakui UNESCO dan merupakan rumah bagi 110 harimau, tetapi tidak satupun dari mereka mati ketika banjir terjadi. Sedangkan, hewan lain yang terbunuh dalam banjir di hutan tersebut ada 54 jenis, termasuk rusa, badak, dan gajah. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Kemunculan hewan buas tersebut juga sempat menampakkan diri di hadapan warga Desa Windu Negara, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, yang digegerkan dengan munculnya binatang mirip harimau. Munculnya hewan ini membuat warga menjadi resah lantaran sudah mendekati permukiman penduduk. Tim gabungan dari beberapa pihak dan pemerintah setempat telah turun ke lokasi, di mana pertama kali warga melihat binatang yang diduga harimau tersebut setelah melakukan koordinasi tim turun ke hutan menyusuri jalan setapak. Dalam penyusuran ini tim menemukan tapak hewan yang diduga jejak harimau. Dan ternyata tapak kaki ini juga ditemukan di beberapa lokasi tak jauh dari permukiman warga. Tim gabungan terus melakukan penyisiran, guna memastikan kebenaran adanya hewan diduga harimau seperti yang dihebohkan oleh warga. Sedangkan dasar pencarian tersebut adalah ditemukannya tapak kaki diduga harimau, dan kesaksian langsung dari warga setempat. Saat itu saya sedang mencari rumput di dalam hutan untuk pakan kambing. Saya mendengar suara auman seperti harimau sebanyak tiga kali, kata salah satu warga setempat. Tak lama kemudian dari jarak sekitar 20 meter muncul hewan mirip harimau. Warga yang mengetahui kemunculan hewan buas itu, kemudian berlari pulang dan menceritakan kepada warga lainnya. Tim gabungan sendiri masih melakukan pencarian terhadap hewan ini dan jika ditemukan diharapkan tetap bisa diselamatkan guna dikembalikan ke habitat alaminya. Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian Sob? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.